Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kena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 sehingga kita bersama mungkin mungkin aku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku melepaskanmu dari kata pisah Bersatu, selalu tak pernah damai. Oh, Mungkin cintaku terlalu kuat dan... Manis. I have Menutupi Jiwa yang akan Kerasmu Sehingga kita Bersama Mungkin Mungkin Sang Fajar Dan sayap-sayap Burung -sayap patah